Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholatu wassalam ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu wa wala Qalu subhanaka la ilma lana Illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma wa fahma Rabbi shroh li sadri wa jassir amri wahlul ahlul uqtam min lishani Yabkahu qawli wa shadid lishani Waahdi kulbi bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wa Wa Wa wa Wa rishdana min anfusina. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indofivity Banyu Giron atau Imo Banyugira On Atau Jantiras Banyugira On Juga yang melalui Facebook Bang Aziz Atau Kabula Banyugiri Juga yang melalui Youtube Doa Putriku atau juga yang melalui 2 meter band 14.103 Atau yang melalui RPU 803 Atau 4 Atau 814 14 Juga 363 693 Eh 393. Atau juga yang melalui RPO-RPO lainnya Juga yang melalui Radio Radio FM al FM 1 maupun al FM 2 Yang melalui Permata FM Kayak Giri FM Juga FM-FM yang lain Sangat kami muliakan atau juga yang melalui loudspeaker-loudspeaker yang melalui pengeras-pengeras suara yang melalui sound-sound system, sound-sound aktif big sound atau yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh para kiai, asati, para tokoh, para sepoh lakuk ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian banyak kita on. Kita bersama, katuran kencang, katuran patihah. Kita aturkan kahiyahan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang setuju keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau, Raja-raja epon, putera putera turunan epon, keluarga terlim epon, para tabiin, mantabin tabiin, para nabi, para utusan. Para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syarh ya, guru-guru petang kulistri jangan guru neguru datang sakit. Bangsa semua, oh, bangsa kek maupun bini, lapor-lapor datang ke pangsa jemaah, cakap-cakap, cakap -caka, kenalan-kenalan merat merat santri petang kulistri jah. Orang Indonesia baik fokus dan berterus terus taja. Orang Sata tolonglah siapa tidak berterus terus taja. Singa teraian kanciran kefokusan Orang Indonesia tawasul dalam terus terus taja. Singa teraian kanciran kefokusan kaku Orang Indonesia baik fokus dan berterus terus Islam laki maupun bini, khususnya pemirsa pengajian banyakir onisah pola tinggal tunjuk kita khususkan. Dekat Bu Suri ma Binti Liyama Udah setara ni Berdekat sederje Siapa laki katunya hari Senin tanggal 6 lekor Ramadan Cukan Ataragi, Daka Suud bin Musatar, por dapor golol golol siapa nanti keluarnya tanggal betul kor Ramadan seribu hijriah, juga. Ke Punadi bin Kejusai, Punadi bin Kejusai, Bucur Temur Batu Marmar, Babu Hasan, Sya'polatikal Tunya Arsenin, Tangkernam Lekor, Ramadan, 1444 Hijriah. malam ter setuju dengan saudara-saudari sedusan empat erabana melega kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam dan ahli surga syekh tikki walmat terkehendaki ridan Allah ke syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatipun para ulama para ulia para syuhada para rasulin para kuro para bangsap alamanter para na kegen kridane pun Allah Subhanahu wa taala ban malamanter kelaban kenge barokah-barokah pun se keseput pamater petan guru ustajih juga napot-potan ustajih keluarga apotan ustajih santri-santri benjama apotan guru ustajih orane syat wassul kelaban semua aturan kapal ke-pengkutan ke-pengkutan ke saja. Pada orang-orang yang sekebaik pokus dapatkan kudus terjemur um, kemuka-muka senantiasa mendapatkan geridaan, kelampaan, pengampunan serang belas ke sisa yang ia pun Allah SWT. Malam terkini pertolongan, perlindungan, bimbingan, makmunah, inaya, kifaya, riaya, wikaya, himaya pun Allah malmat terkeing berokah-berokah pun pengajian berokah-berokah pun kefokusan berokah-berokah pun para ulama para ulia para syu'ada para solihin para guru para pengasuh kayak barokah pun bulan Ramadan berokahna puasaan Perut saya lebih baru ke umur, baru ilmu na, baru ke artana, baru ke rezeki na, baru ke keluarga na, baru santri-santri na, baru jamaah na, baru ke jamiyah na. Baru menerangkan tentang taufik dan hidayah pun Allah swt. Jalan-jalan pun petualunan Allah. Beraneka cemburan, cemburan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Paling kesosan, kesosan lah. Sampakan ke sampakanlah, serbagan ke serbaganlah, selakuan ke selakuanlah. Almatar perpanjang rotang kalau berangkang, perpanjang takut untuk angkuyotang, perpanjang jalan berjalan potang bawah tangan. Kemukanya pernah jumpa rezeki naoleh rezeki yang sahala, semaroka. Kemukanya pernah husnul Khatimah khadimah. Pernah jumpa umar matat kalau berdeka Nabi Allah. Lepas jumpa umar, elu menjunjung tinggi hakam Allah. Eh pernah sehat, pernah selamat, aman, dia cocok pun di musibah, dia boleh bencana yang mana apa selamat dari tenar-tenar, selamat dari kegaulan, dari kegaulan dari tinggi orang yang sedingki, dari terlalu orang yang terlalu pelanya selamat dari kegafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kerajaan te, kotoran te, petengat te, kerengat te, kerengat te, lopan te, maten te. Al-Muhtarab anu patimah anu pat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di bumi dalam dalam panepon rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besan perjuangan saking perjuangan di depan para ulama, ban ben melawan tetia sebab tetia cela tetia perantaraan ke jejen. Islam berumat Islam kuat Islam berumat Islam menang Islam berumat Islam bermateri tambahan ilmu sebanyak ilmu semanfaat, ilmu kembang, cita -cita yang barokah bermateri penertek hajat kelabangan gampang tercapai cita-cita dan sukses usaha dan berantakan ya boleh pernyunan pernyunan la halih niat walakul niyatin salihat lana ytil qabul wa tamamikul sulu naili kulil ma'mul bihaqiqti syeidina rasul wa habibina abul batul sallallahu alaihi wasallam ummul al fatihah alfaatiha Al-fatihah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, kita apa laba deda eh, bulan Ramadhan abad akhir apun. Jadi sekejap kita ampunlah bulan Ramadan, Benkong yang orang yang saya tak ada keadaan. kita tiba-tiba saya ada Bulan Ramadan kita ada. Bisa terjadi. Jadi bisa mungkin bulan Ramadan ini tidak ada sebelum Ramadan kita-kita galintok atau kita-kita kentus semate kada setade kada sebelum bulan Ramadan pandai ka nyimpan jama' menabi laki karena umur Makita manika kau tu lebih keteh, tempang bandik bandik mula. Sebab maneka sekejaki bulan Ramadan pekal pamitan. Napa boleh? Bisa mungkin kita yang pamitan terlebih dahulu. Langkong langkong neng edeleh malam bulan Ramadan. Karena, bisa mungkin dekhi malam gento, mungkin bulan tempat khalilatul qadar atau harapannya, namun kare dekhi ben ku malam menabi umpama. Ku malam tak di to, laki ada rukyat. Saya tetap pergi secara pemerintah, maka ki apuasa mungkin neng edalem hari jumpa, dua malam. Ku malam laki bulan Ramadan. Muka-muka sahabat. Kau malam kena lelaki, bulan Ramadhan. Mereka tak tahu dia tak ada bulan Ramadhan. Sebab kita tak tahu boleh bulan ketelasan dia tengah ke bulan Ramadhan Karena tak menarik. Keutama ini pun bulan Ramadhan. Mereka menarik keutama ini pun bulan Ramadhan, Tamannau anta kunas sanatu kulluha Ramadhan. Nisdaya menginginkan. Ini dalam setahun bulan Ramadan melaluh. Tahun datang Ramadhan boleh. Tahun datang bulan Ramadan boleh terus. Ini kan? Dan bulan-bulan selain. Saya sakin unik. langkong langkong neneng i delem bulan ramadan kentoh laki bede keistimewaan boleh di dalamnya neka bede selabih istimewa boleh yakni kali ta lailatul qadar kan bulan ramadan saws ampun la istimewa maka ki bede lebih istimewa boleh kibanika lailatul qadar se terjadi neneng i bulan ramadan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kentet pernah atak retek. Apa kira? Se elaku -ki ajunan epon Allah de ka umat epon. Tepat atak retek ketika itu, tepat ngangen ketika itu. Apa perlakuan epon Allah de ka umat? Malau lah, saya pikir Rasulullah ketika itu saya lakukan, saya paling sekut Ia waktar kereta ketika itu Allah SWT, SWT pering wahyu Muhammad Lalu berapa abid, saya selesaikan umat Malau lah Bila cukup abid, Muhammad Saya selesaikan mereka Daya Muhammad, malah ta'ala khusus susah bayi ban dia. Bensengkok ba umat ya, ban ba dia. Sikit termasuk umat siya konen ban banjir. Teng lah dari itu nya, teng lah ro ya. Robensengkok diberi derajat setengki. Neneng itunya. nya, itunya itu nya diberi setengki. Pada mentera cerita para nabi Ia reyathing mati Mati arwah para nabi reyat Eto'ronin malaikat malaikat Kalau bernyambi wahyu Bernyambi salam dari sengkok Maka da'iaki Umat abang di Muhammad Repekal eto'ronin malaikat ting tapak lailatul qadar pertemuan para nabi mun para nabi re ben sik ko Kalau derejet kalaben etoronin malaikat nyambi wahyu ben nyambi tang salam mun ummata be an muhammad tepat lailatul qadar are etoronin malaikat kalaben nyambi salam sengko ben nyambi rahmat sengko Wa'la'ilatul Qadar. Teman Nabi para Nabi panikai tarunin wahyu sarang salam lebat e para malaikat-malaikat sekian tujukan umat Muhammad kali itu setiap laylatul Qadar kita tarunin malaikat-malaikat nyambi salam Allah Ben rahmat e pun Allah. Madepak salam madepak rahmat e pun Allah. Sepan tahun. Sepan tahun. Jadi seumur sibidak tahun neka. Sibidak kalek. E turunin malaikat nyang salam dari Allah, nyang bi rahmat dari Allah. Kerana dekat itu maka kita harus menyambut Rabu na malaikat-malaikat Pernikah Kalaban amalan-amalan Pekus Maus la ilaha illallah Maus surat al-qadar Maus ashadu an la ilaha illallah Astagfirullah Maus, Allahumma inna ka'afun gharim, tuhibbul afwa fa'afu anni. Orang yang kentu manabi, Maus, la ilaha illallah. Pa'ungkuan korpa depak kelemahatina. Tepaklah ila tulku, telok lukalifu ini kan, boleh sepura tulisan iman Allah Ta'ala. Selamat takki diri neraka kun. Keselamatan dari neraka ben masuk syurga. Teti la ilahilillah sepertama si ni kata teti sapa waran Allah Taala. La ilahilillah se si nomor dua ni kata teti keselamatan dari neraka. La ilahilillah se si nomor telok ni kata teti sebab masuk syurga. Maka maus, la ilahillallah Pohongkuan ididim atibbah Wah betul-betul takde pengiran sehat esempa kecuali Allah Takde Syek Wasah angin Allah Semuanya terjadi Dari ajunan Epon ya Allah Takde seterjadi Tanpa Kudrut Serang iradat Epon ya Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai lakon apa Allah Allah sehingga sohkanin. Allah sehingga kekuatan. Kita tandik kekuatan. Pan, pan, pan. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Maus, la ilaha illa la paungkuan ila matiak. Abdalul Zikri. La ila Ongkuan lima atas ini, palancang maus. La ilaha illallah. ka maus. Langkong-langkong. Dekik benku malam. Dekik benku malam. La ilaha illallah. Telur kali. Telur kali. Tiga farallahu lahu biwahidah Allah Ta'ala ngapurah Dia kata Sana orang yang panikala ben Sesetong sepertama Wa najjahu allahu minan nari biwahidah Ben eh, Paslamat ben Allah Ta'ala Dari neraka Sebab la ilahillahi yang kedua Wa dakhalal jannata biwahidah Ben masuk surga, Kalau ben La ilahillahi yang ke ما وَسْتُوْكَن إِنَّا في أنزلنا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقُدْرِ لَيْلَةُ الْقُدْرِ خَيْرٌ مِنْ الْفِشَهْ تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوُهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ هَدَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ما وستو... Malam dekhi, mus petong kali. Dekhi bengkuk malam mungkin pada bulan Ramadan. Tak apa, kata pada bulan Ramadan, tidak rogin. Kunci utama ni pun tak sami, tapi tetap utama. Orang semua mus inna anzalnahu fi leilatil Qadr. Bensa terosak. Tepak laylatul qadar. Marina isya. Petongkaleh. Maka afahu allahu min kulli bala. Benda Allah Ta'ala segala macam belai. Segala macam belai. Segala macam bencana. Bani du'aki sarang malaikat menter orang yang masuk atau suarki. Ketong puluh ibu malaikat adu adu'akin. Muka-muka keteria maka ajuna ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ketujukan sesaya maus. Ia hari Jumat sebelum nasolat. Inna anzelnahu fi lailatil qad Nikamawus Hari Jumat sebut dengan solat Terlalu Rabi makan ada repuh Laku kemis Di malam bulan Apanya mana Bisa mungkin ki Ramadan Bisa mungkin ampun lah bulan syawal. Namun, ala kulihal, kenapa panikah eh, ini Jum'at, sebekal datang di malam, ke, ter termasuk Ramadan, dan pampunglah telas, kita, sebekalnya solat, Jum'at. Mau setelah kalah, inna anzalna hufi laytil kudri. Maka, seharian ajunan, epon eh, Allah subhanahu wa ta'ala, sebekal, saya eh, ingin, kefokusan, kelaman, Sabi hitungan itu pun orang se-asolat Jumat kalaban pun sabi hitungan orang se-asolat Jumat yang nyari keseput Di mana Nabi Ibaicah malam ni. Sabudul dalam salat Jumat Inna anzelnahu fi laylatil qudrilokaleh mana masjid bini bini Jumat Jumat compon insyaallah Kajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala Apakah mereka ingin kefokusan Kala benar-benar sebitongan pun Orang seasulat Jumat Dengan iya hari kesempat Ini anzal nani kah boleh Menabi pada orang se Apanya mana Semandul Orang semanbul Atap orang se lahir malarat Orang se lahir malarat Nika Nolasa ki inna anjalna Mungud orang lahir malarat Nika nolasa inna anzalna ngangkui. Sepidol, sepidol keni, Kak Disa. Kau sepidol keni, kita tepak tolesnya. Se mim, si lobang bokon balobang. Terus teriak Kak Disa pas sana, sabak kain, campur kain. Deki kan mangsine Kak Disa kan leso, sok leso nak Kak Disa. Enamaki Enamaki deka orang bini se melarat lahir. Insyaallah parengin gempang. Kangkuing lahir aki. Bini e cepat, e gempang. Mun cepat orang reng la kal beda ajal orang lahir niku macam ajal mun ledepak ajal pakun lahir mun tak depak ajal tak lahir mun depak ajal pakun lahir ada tak lahir ya allah taala la karecencak kika ku yang pelahir waduk niru fil arhami manasyau ila ajalin musamman thumma nukhrijukum mungkin keluar, mungkin keluar tetap keluar. Cuma inna angelna kadir to Keluar malekhum keluar tak terlalu sakit. Pas boleh bisa maos ben sabben mare salat fardu. Emos lastar salat fardu. Waman man qara'aha akiba kulli salatin mafruḍatin a'allahu nuran fi qabrihi. Pas boleh bisa maos inna anjalna ben sabben mare salat fardu. Ya Allah taala e patera ninge Parlo terak nih koper nih, orang ini kan peteng mempesanan petangnya koper nembeli, bosan. Orang ilmu koper areng ada yang cereng nih ilmu koper ngolok bapak-bapak, ibu, anak, cekak-cekak, cekak-pi kekeren minta tolong tolong tolong tolong mal mayitu fi qibhi illa kal ghariqil mughawwas ketu areng matelem kubur nak ento minta tolong pada men minta tolonge oreng se karem Orang sekarang, Tamano, karam de' remah minta tolong kan. Minta tolong. Cuma ah kun karya ya, orang Sai geding punten ben dejin ben menes sai geding. Namung keben-keben selain ning gedingnya den. Kapherruye orang belum kubur. Maka na kita masuk lem kubur. Asa dia siap ka angkuit etti O oh purun ilmu kobur kala inna anzalna setiap lepas dari solat Nekah Setiap detira teran di lampu ni ka bon ning ilmu koburna mon ben marebbe jeng maus inna anzalna koburna terak tabatepos sang Yang itu nyasawas kita punya keposan, mana bila pasaran petang terus ada obur. Nampolah pihai tempat ni sempat-tempat sempit, tak puut ada rem. Sekian tu juga nih petera ketika etem bengah. Amal ibadah Amal-amal kecubaan Itu yang berlaku dengan imizan Ini pasti ya, ingin terak Cukin Cukin ketika Ini dengan Ini pasti ingin terak Sebab apalah biasa maus Inna anzalnahu Fi laylatil qadr Terus aki sampai lestare setari Ini kalau Jokon jokon melulu sampai lestari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, neng ini e, waktu-waktu am pelarak parak, tak ada bulan Ramadan, kita kita cukan kesopreka angkui banyak tobat, banyak tobat. Nah, akhir bulan Ramadhan macam makin panikah. Sebab monpasanan tak esok orang yang di dalam bulan Ramadhan. Kengkut kesaran keluh, bahkan doa aki sarang malaikat Jibril, menteri cawe kiner dari rahmat Allah. Sekalian, orang datang bulan Ramadhan berarti tak dimanfaatkan keangkuh atau tak keangkuh atau tak dimanfaatkan keangkuh atau tak. Mak kita esapora cak bulan Ramadan. Paki bila sih esapora boleh? Mun bulan Ramadan tak esapora? Eh bulan-bulan selain jangan suditan boleh. Bukan tak saya esapora bulan Ramadan. Kengkun kasaran kan? Lu berarti kincir tata atau bad sekaleng. Tak minta esapora sekaleng Allah Taala ini dalam bulan Ramadan. Anda kebade. Kesitimewaan siapa macam makin panik kek bulan Ramadan ke Deki bisa mungkin Lailatul Qadar, tul ini dan laku boleh seistimewa boleh setiap momen epon orang yang aku yang topet dek kayu allah subhanahu wa ta'ala takut kan itu kan Gerhana matahari Keran Gerhana Areh Kering jadang betul Areh kering Areh gerhana Mulai dari pokol 10 Sampai ke kol setung Sekitar Mulai di kol 10 Sampai ke Pokol setung Lakukan itu gerhana Matahari. Elum gerhana matahari Kak Dintoh. Kita disunahkan Kak Hui mabanyak topet, mabanyak doa juga. Setelah bulan Ramadan tepat ke gerhana matahari ni kemomennya Kak Hui ya topet. Kak Hui minta sabura akuya doa de kajunan de puan Allah Subhanahu wa taala umur kita sampai de laku. galakku du malam tepak ka jumaat ku malam le jumaat baik ramadan maupun cuken telasan sami sami waktu istimewa waktu ijabah waktu ijabah ijabatu doa waktu etambadenna doa Telasan kan kisah yang kan. keti baik Ramadan maupun telasan tetap istimewa. Jadi laku kak dinto, Saya berkempa keki. Ke jemaah Tarawin. Ke jemaah Tarawin. Rempekin keangkui. Asolat. Kusuf laku gitu apa kerempak daki anak apa kerempak kaku ya sholat kusuf na pangalat pokol sepuluh nah pokol setengah sebelas ya na pokol sebelas na pokol setengah dua belas na pokol dua belas na pokol setengah setong. si aku mulai si pasanan daki asolat kusuf bagi orang yang sejak sejaklah kalau biasa sholat berjamaah de ke masjid-masjid jika masalah-masalah Lakuk lastari duhur Seperti duhur berawal Duhur berawal Lastari duhur langsung Solat kusuf Kusuf husyamsih Solat gerhana Solat gerhana Kusulai sunatan likusu fi syamsi Rok ataini lillahi ta'ala Imaman sedati imam Imaman sedati makmum makmuman lillahi ta'ala Kusulai sunatan likusu syamsi Rok ataini Imaman atau makmuman lillahi ta'ala Tambain mustaqbil al lebih bagus boleh. Salat kushuf Kak Dinto paling sekurang-kurangnya dua rakaat. Paling sekurang-kurangnya dua rakaat. Pada bensunat duhur Kak Disa. Pada bensunat duhur. Cuma lebih bagus boleh, lebih sempurna boleh. Tambahin mancing, ban, tambahin mawasan Fatihah ban, tambahin ruku setiap rokaat. Kiraatnya kifatihah, ban, rat suratan, ban rat suratan. berarti rukun peneka ruku dugaleh pada ben sujud, sujud, kan itu kan duka leh. Ini kerukuk duka leh. Macam fatihah duka leh. Sebenar kaan. Sebenar kaan, rukuk duka leh. Pas fatihah juga duka leh. Fatihah, suratan kisah, benda suratan kita, duka leh juga. Ini ketambah. Nambahin mancing, nambahin mau seperti hak benda, sorotan, nambahin ruku setiap rokaat, ini ganggui sholat khusuf. Al-Baqarah itu kan. Kenapa nya mana? Dua ratus enam ayat. Dua ratus belung enam ayat. ayat. Mana bi surat ikhlas? Teluk. Teluk ayat. Kipun lemah jah. Surat napa apa eh? Sesekaraan depak dua ratus belung puluh enam ayat. Sekitar kini kawanan Lebih sekuni atau kurang sekuni. Tak apa-apa. Kek berdekat dulu. Kek ngelaksa mampu namun gak Kemudian aruku. Ah, aruku. Aruku. Mereka adukuk, menceng boleh. Macam fatihah boleh. Jadi kita tak sejuk, kita tak sejuk ni kalau patiha dua kali. Mereka fatihah deki bah macam surat Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat. Ali Imran 200 ayat. Jadi umpaman tak mahu sahsuk. Surat Ali Imran, maus ayat-ayat selain apa-apa, sepenting sampai 200 ayat. Sampai 200 ayat. Mari kita rukuk, boleh mari pasti pas iktidal. Mari iktidal terus asojud, biasa. Sojud, sojud boleh dua menceng mencing boleh. rakaat yang kedua. Dalam rakaat yang kedua ini, ke deki bekal Arukuk dua kali boleh. Menceng dua kali boleh. Berarti. Yang kedua. Ini macam. Fatihah boleh. Mereh Fatiha ini surat An-Nisa. An-Nisa ini seratus petong puluh enam ayat. Saya ingin umpama tak mau, An tak apa -apa. mau surat Anisa, tak apa-apa. Mau surat-suratan selain sekiraan sampai seratus petang bolong enam ayat, seratus petang enam sampai ke seratus sekert. Jadi antara seratus sampai ke seratus petang bolong enam ayat. Kumpah mana tak masuk surat An-Nisa. Puan mari ni ke terus aruku. Mari dukuk. Mancing boleh. Macam fatihah boleh. Mari fatihah dikian pasanan masyarakat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni ke seratus duupuluh ayat. Al-Ma'idah ni ke seratus duupuluh ayat. Tapi umpah mana tak mau surat Al-Ma'idah. Tak ada apa dengan suratan selain. Sepenting. Sampai depan. Dekat surat. Benyan. Pada ben-benyan. Ayatnya surat Al-Ma'idah seratus polo. Atau paling 100 Seratus. utama seutama. Seutama. Muntah ngalah seutama. Mungkin paling tidak. Mungkin paling banyak. Durukan ingat senarai rutin biasa guys sabon, mula cek taw, mula senyap, cek misalnya. Cuma ni kekurangan utama, kurang sampurna Si sambornya ingat ki buruk nikah. Artinya, usah pejeng lanjeng, ni e dalam manjeng ni kepejeng lanjeng. Si kandungan rukun. Apa lain ni? Rukun, saya ingat sebiasa. Rukun, saya ingatkan. Subhan Rabbil Adhimi wa bihamdih. Subhan Rabbil Adhimi wa bihamdih. Ini saya sampai dua ratus. Apa yang mana? Sampai dua ratus sekali. Seratus. Pada masa ke atas, apa yang mana? Seratus ayat. Maka seratus ayat, ini berapa menit. Tapi macam tasbih kekini kekia umpan mana sampai 10 menit saya ingin membaca ayat 100, 100 ayat misalnya panika ditempuh kalaban 10 menit atau 15 menit inki rukun di kesenjangan itu 10 menit juga atau 15 menit juga Aneka ruku sepertama. Ruku yang kedua. Aneka saat maus ayat belum polo. Cek sakingnya maus ayat belum polo ayat. Cek sakingnya kengah maus ayat belum polo ayat. Misalnya. Nikah berapa menit? maka macah tas bina panikah sekat terkini ke kia rekerah rekerah dikampunnya di dalam rokaat pertama kandukali rukun rokaat kedua berarti ruku yang ketiga ruku yang ketiga aneka saat maus ayat petong polo ayat saat maus ayat petong polo Untuk rokaat yang keempat. Rakaat yang keempat. Pernikas sekater sekat ayat. Senapa menit manabi Nabi? Sekat ayat. Yang kisah Abi terkenikah. Mas Subhan Rabbil Azim wa bihamdi. Subhan Rabbil Azim wa bihamdi. Tahu sehari-hari itu pun. Bon. Cukup berapa bikin. Sepenting. Umpama naib itu. Tunggu paling kun kencil-kenep. Kencil-kenep ini ketok mun bisa pak gencil Kenep tak apa-apa keng lebih utama gencil kemudian situasi imam kento tak manabi megajeh bacaan Fatihana benda suratnya tak siapa kaje ini kesabab kusuf lain ben khusuf. Mun khusuf, khusuful qamar, Gerhana bulan. Mun gerhana bulan. Inki epak aja mausan fatihana. Sepak kali ini. Sepak kaleng, beneratu-beneratu sepak kaleng nikah. Ini eh, epak aja. Tapi menabi bi gerhana matahari. Inga silaku menikah. Aneka tak mana bi apa kerja ben imam pun tak mana bi apa kerja. Si paling utama solat khusuf kadin to elaksanakin neneng imasjid secara berjamaah. Secara berjamaah. Ketika um kaum kaum Jumat malah kompol kapi malah lebih banyak. Jadi laksanakan di masjid secara berjamaah. Saya kopak kumpang Kak Ini pasanan Jemaah Jumat isa. Mana bingung sebagian daerah ketiga itu lakar. Yang ampun adalah tepat. Khusuf atau khusuf. Ini kecil kan Orang ini kapol-kompol. Ingat dengan Jumat Kak aja. Ingat dengan Jumat. Bunyak artinya. Pasanan akhutbah lastarina. Lastarina solatkan itu akhutbah imamnya. Pada kami mahu khutbah. Berapa kali khutbahnya? Dua kali. Waktu Jumat juga dua kali. Cuma mana di Jumat kan khutbah kader. Mereka punten solat kade pas akhutbah. Pada ben solat telasan, Khutbah kade kan? Eh, napanya mana? Solat kade, Pas kade, kader khutbah kemudian khutbah ke dibudi. Ketilah setari na' solat puru khutbah. Padahal khutbahnya Jum'an ke hadisah. Kibada Alhamdulillah na. Bada solawah terjukkan saya nyebut Asma Muhammad Iki bahada tausiyah najukkan. Iki bada, bada mawasan ayat Al-Quran najukkan. Iki bada du'an najukkan. Ketika isah pun na. Cuma sepaling ditekankan edalam eh, khutbah kusuf sepaling ditekankan sepaling edorong eh, yang eh, kita dengar kaang kui ngelakonin kapaugusam bentopet topet, topet. surat topet orang ini surat topet kasta atas saja kelakuan kelakuan tuh Bentian ambu tak alak waktu saya boleh dek budirki, ni kata topik. Menteri peranan alak orang kirim buatki. Kalau muncul kassta aku nambu. Kasta atas kelakuan kelakuan tu sa. Bniat cerah dek budirki tak alak aku boleh. Mah minta sepuluh orang ke ke datang ke datang ke lepel lepel -lep, lep, setiap orang yang setempangki minta sepuluh orang. topet segala persoalan-persoalan yang menjadi kesulitan kento berawal dari kesalahan, dari tusah Berawal dari susah. Jadi menabi tu sanaken tampan lai patade. Maka tada muskilat-muskilat pas. Tada kesulitan-kesulitan, bahkan kesulitan, -kesulitan. kesulitan panik ke datang karena kesalahan. Karena maksiat. Atusah. susah. Seti tobatin, malah tak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Khusus semakin kento, dalam bulan Ramadan mana lebih kecil, lebih khusus boleh, karena malam, bisa, bisa terjadi lailatul qadar. Bisa tutup taruh lailatul qadar, ingkili aku, ingkili cucu kan, langkong-langkong tepat. Gerhana matahari laku. Kira-kira telah cuman. Hana. Pasanan ku malam. bulan Boleh lanjutlah. Malam Jumat. Malam Jumat. Salam malam Jumat. Kita pakai Ramadan atau telasan. Urusan telasan kat itu. Kita. Ngatos rakyat. Saya tetap pakai sarang pemerintah. Manabi ampunlah, itu tepaki sarang pemerintah, berarti kita atlasan hari Jumat. Manabi tidak ketetapan, berarti tidak bisa diruqyat bil Fili kita atlas yang hari setuh, sebekal datang. Jadi arti pun ngantos isbat atau ketetapan pemerintah. Manabi berda-ru'yat, artinya Cepon pemerintah bisa di bil Bilfi'li. Kimpon kita atlas. Manabi Cepon pemerintah ini ternyata tidak bisa di bil Bilfi'li. Tak bisa kenal bulan karena keni terlalu keni. Maka yang kip tak saya Apa saya apa nah, sekarang kia terawih bu malam, maknabi tidak ketetapan, tidak isbat, isbat ru ben rukyat, ben rukyat penikah, seesanya si masih diakui nikah, kalau ben mata telanjang, benengankui napanya maniki teropong-teropong kas samo sing teropong, -teropong kas kasa, benih kasak kisak tak yang kebesaran tidak diperhitungkan tak ngene ngaleh diri teropong mun ngaleh ning teropong kita tak kasak tak bisa di isbatkan aneka ngakui mata telanjang Kalau ben mata saya tak terlalu buta Bentak terlalu tumpul. Ini kesedetio koran. Jadi kalau beda, saya kenal leh, kenal ya apa? Aku teropong. Ini nah, kita tak boleh isbat akibat pemerintah. Saya sudah tak kisah tetap aki ini keretika dengan menggunakan mata telanjang. Masa yang aku teropong, kita kanik ini kanik kenal leh. Ini ketak mula, oh koran e폰 imkan nuruk ya. Ko nganggak -ngang angkuh ia bes. Beni beda tadaan bulan. Tapi imkan ru'yah. ya. Ko nganggak -ngang ikhnaaleh. Kalau ben ngangkuh mata telanjang. Ngangkui, mata telanjang. Beni kun ya meloloh. Tapi imkan imkan ru'yah. ya kalau ben mata telanjang Keti umpama ngakui teropong ikenale dingi buka teropong tak ikenale le ini tak bisa tetepak lagi Mukamukas awase bareng manfaat fiddina dunyawal akhir wa amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad ibnu Andalah ilaana wa Nabi kulli karmin 'azhim farrijna farrij ma nahnu fi mishri bismillahir rahmanir rahim Molana ya mujib ya hadruna ya ghith wasalna ilayka bil habib taqdi hajatina Allah maffiqna li mahabbi kuma min al amal wa raduna husnal dhanni bik wa siddqat tawakkuli alayk Allahumma zajina bi iman waj'alna hadina muhtadin wahdina fi ma marrtana wahdina amma nahitna وقد علينا مَا أضيتنا الله مثل زنا محمد و عليه ووس وسلم والسلم. الله مجنا من أو ائك المتقين وحذبك المفلين واستعمنا في ما يرضك أن والصفنا بهسني خياك لنا أك جوام من الله من Maudina fi huana stau virgaming kuli amanin amel na huli wajikap wakhola tukuma laisa laka fi hiridon. Huana stau virgaming kuli wadin waadin na min anfusina amfusina tumalam nua fi laka bi. Huana stau virgaming kuli ne matin alam tabi hahalina patahowe na liha alama asiatiw. Huana stau virgaming kuli damen adan na hubi sawadin laiwo bayaudin nahar fi khala'in in wamala in au serin au ya karim.